kucing American Cow adalah salah satu ras kucing yang cukup populer di dunia terkenal dengan telinga yang unik yang melengkung ke belakang Selain itu kucing ini memiliki sifat yang ceria cerdas dan selalu ingin tahu sejarah dan asal-usul Ras kucing American Cull pertama kali ditemukan pada tahun 1981 di Lakewood, California, ketika seorang wanita bernama Grace Ruga menemukan seekor kucing betina dengan telinga melengkung yang tidak biasa. Kucing itu kemudian diberi nama Sulamit, dan Grace mulai membiarkan ras kucing baru ini. Setelah beberapa tahun, kucing American Cull mulai dipamerkan di pameran kucing dan menjadi sangat populer di seluruh dunia. Pada tahun 1987, Ras ini diterima oleh Cat Fancier Association (CFA) sebagai ras yang baru diakui. Ciri-ciri fisik, yang paling menonjol dari kucing American Cull adalah telinganya yang melengkung ke belakang. Telinga ini terbentuk dari tulang rawan yang lebih fleksibel dibandingkan kucing lainnya. Kucing ini juga memiliki mata besar dan bundar, serta moncong yang meruncing. Kucing American Cull memiliki tubuh yang sedang hingga besar, dengan berat antara 3 hingga 5 kg. Bulu kucing ini bisa berbagai warna, termasuk putih, hitam, coklat, abu-abu, dan banyak lagi. Bulu mereka halus, lembut, dan mengkilap. Karakteristik kucing American Curl. Kucing American Curl adalah kucing yang ceria, cerdas, dan penuh keingintahuan. Mereka suka bermain dan beraktivitas dan senang berinteraksi dengan manusia dan hewan lainnya. Kucing ini juga dikenal sebagai kucing yang sangat ramah dan mudah didekati oleh orang yang baru ditemui. Kucing American Cull juga sangat penyanyang dan senang berada di dekat pemiliknya. Mereka seringkali mengikuti pemiliknya kemanapun, dan suka berada di pangkuan atau di dekat pemiliknya saat sedang santai. Perawatan Kucing American Cull Kucing American Curl memerlukan perawatan bulu yang teratur, terutama jika bulu mereka panjang. Bulu mereka harus disikat secara teratur untuk menghindari kekotoran dan kusut. Kucing ini juga perlu mandi secara teratur, terutama jika mereka mengalami masalah kulit. Selain itu, kucing American Cull perlu diberi makanan yang seimbang dan berkualitas tinggi untuk menjaga kesehatan mereka. Kucing ini juga perlu berolahraga secara teratur untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Kesimpulan, kucing American Cull adalah ras kucing yang menarik dan unik. Dengan telinga melengkung yang khas dan sifat yang ceria, cerdas, dan penyanyang, kucing ini adalah pilihan yang baik untuk menjadi teman di rumah. Namun, seperti halnya dengan semua hewan peliharaan, kucing American Curl memerlukan perawatan yang tepat dan penuh perhatian dari artikel tersebut. Kucing American Curl juga dikenal sebagai kucing yang sehat dan tahan terhadap penyakit. Namun, seperti semua ras kucing lainnya, mereka juga memiliki kecenderungan genetik terhadap beberapa penyakit tertentu seperti hipertrofi kardiomiopati, penyakit ginjal, dan masalah gigi. Untuk menghindari masalah kesehatan, sangat penting bagi pemilik kucing American Curl untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin dan memberikan perawatan yang baik untuk kucing mereka. Selain itu, pemilik juga harus memastikan bahwa kucing mereka mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk hidup. Kucing American Cull suka bermain dan naik, jadi pastikan bahwa ada cukup ruang dan tempat yang aman untuk mereka bereksplorasi. Dalam hal kepribadian, kucing American Cull juga dikenal sebagai kucing yang pintar dan mudah dilatih. Mereka bisa diajarkan berbagai trik dan perilaku positif lainnya dengan cara yang positif dan bersahabat. Dalam hal sosialisasi, kucing American Cull juga sangat mudah beradaptasi dengan hewan peliharaan lainnya dan manusia lainnya. Namun, seperti halnya dengan semua kucing, sosialisasi sejak usia dini sangat penting untuk membantu kucing ini menjadi sosial dan ramah terhadap lingkungannya. Secara keseluruhan, kucing American Call adalah ras kucing yang menarik, ramah, cerdas, dan sehat. Dalam hal perawatan dan pemeliharaan yang tepat, mereka dapat menjadi teman yang baik dan setia bagi pemiliknya.